Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bosku Salam terak, salam budidaya dari channel Republik Burami Bos Channel yang membahas seputar dunia perikanan Dan khususnya di perikanan ikan Gurami Bosku Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Sudah menonton video ini dan video-video sebelumnya Ini kita lokasi masih di tempat yang sama Ini di pinggiran kolam bos untuk budidayakan gurami sendiri, ini lokasinya di wilayah Prambon, Nganjuk, Jawa Timur, bosku. Nah, di video kali ini kita rencana mau memberikan pakan ikan gurami, bos. Ini kolam nomor 2 ini kolam yang bentar lagi juga akan panen, bos. Ini, ini perkiraan panen Januari, Januari sudah bisa panen nanti. Januari tahun 2022 bulan depan, satu bulan lagi. Ini ikan gurami dulu waktu tebar. Ini ukuran ukur 78. Nah, ukur 78 itu di bulan 2. Bulan 2 akhir Kemarin Bulan 2 akhir itu kita tebar sini. Dan ini sudah bulan 12. Jadi sekitar 10 bulan sebenarnya bulan ini sudah bisa dipanen. Cuma kan kemarin dari para apa e, untuk pedagang ikan saya sendiri kan saya akar rencananya di Januari bahkan memang permintaannya kan rencana ikan besar ini ukurannya sudah setengah kilo up ini. nanti bulan Januari mungkin ukur 7-8 7 atau 8 on mungkin paling kecil sendiri setengah kiloan mungkin paling kecil nanti nanti rata-rata sekitar ukur 7 6-7 on itu nanti ini jatah pakan perkolam kolam ini, ini kan kebetulan musim penghujan bos, jadi saya nggak terlalu banyak ngasih pakan. Ini saya cukup hanya menggunakan satu ember ini, nggak tahu ini berapa kilo ya, ini, ini ember besar. Ini. ini sempat saya kurangi pakannya bos, saya kan musim penghujan ya, kondisi ikan sendiri kan nggak untuk kok apa. Uh, untuk nafsu makannya tuh nggak terlalu, nggak terlalu banyak ini jadi saya kurangi cuma pemberian pakan tetap pagi dan sore hari bos kecuali kalau sore hari hujan itu enggak saya kasih makan saya memberikan makan cukup satu kali ini saya di disini menggunakan tetap ini pakan pf kok pf masnya pakan ruby ini ini pakan merek ruby bagi min 2 jadi saya budidaya ikan gurami sendiri ini di sini mulai tebar itu selain menggunakan pf bahkan pf 800 pf 1000 pakai min satu itu per kolam cuma berapa kemarin habis sak kalau nggak salah ini per kolam ini saya menggunakan min satunya dan digasakan setelah itu langsung lompat ke min 2 min 2 sampai panen per kolam ini jatanya kurang lebih 100 sak nanti sampai panen jadi saya nggak pernah menggunakan pakan oh, untuk min 3 nah, min 3 nggak pernah. Saya menggunakan pakannya di sini selalu min 2 walaupun harganya min 2 agak, agak sedikit mahal, bisa selisih harganya itu. Kalau kualitasnya sepertinya sama. Cuma saya lebih sukanya menggunakan min min dua bos. Nah, kita kasih pakan ikannya bos dulu. Jadi pembelian pakannya kita harus keliling bos Kita keliling kolam agar rata Jadi ikannya nanti biar ndak ngumpuk jadi satu nanti Bisa rata pembelian pakannya Nah, ini ikannya sudah mulai naik ke atas, mulai mulai makan ini. Ini ukur sudah setengah kiloan. Dari informasi sendiri bulan Desember ini harganya sudah menurut saya sudah stabil, Bos. Ini sudah ada yang 29, ada yang 30.000 per kelonya. Biasanya tergantung dari langganan para pedagang ikannya, Bos cuma standarnya sudah 29.000. Jadi kita panen tinggal ngalikan saja. Kalau kapasitas kita habis 100 sak ini bisa dapat 2 ton. Dan untuk perkolamnya sendiri kita kalau harga di ring 30.000 nanti kan kita sudah dapat 60 juta. Cuma belum dipotong biaya pakan Bos. pemberian pakannya seperti ini. Kita harus keliling, Bos. Supaya e, untuk ikannya sendiri bisa makannya rata nanti. Ikan kalau sudah besar, itu airnya pasti warnanya hijau, hijau kayak gini, Bos. Beda kalau di sebelahnya ini. ini. ikan masih kecil ini. Ini kolam nomor 3 ini ikannya masih kecil, jadi warnanya masih kayak kecoklatan ini warnanya. jadi kalau untuk budidaya ikan gurami sendiri bos itu kan lama saja. jadi masa tebar sampai panen itu kurang lebih sekitar satu tahun 10 bulan sampai ke 1 tahun dan prosesnya itu memang lama cuma kalau hasilnya mungkin di sebanding lah bisa dikatakan sebanding yang penting harga di ringnya itu harga aman gurami sebenarnya sekitaran saya hitung-hitung kemarin itu di ring 18-19 ribu kalau ikan gurami harga 19 ribu katakanlah kita nggak untung peruntung kami nunggu lebih banget, banget tapi jarang lah kalau harga ikan gurami di bawah 20.000 ribu rata-rata masih di atas 20.000 ribu musim corona kemarin sempat jatuh itu di awal corona itu nyampe 23.000 ribu itu kita sempat panen di harga 3 di harga 23.000 maksud saya. Di harga 23.000 aja kita masih dapat keuntungan walaupun keuntungannya tidak begitu besar seperti yang harga 30.000. Kalau kita di ring harga 30.000, kita bisa keuntungan 100%. Jadi masa budidayanya memang lama. Kurang lebihnya dari persiapan lahannya sendiri untuk dimasuki bibit sampai panen kurang lebih dia ya satu tahun itu satu tahun untuk satu kolam nah ini penebarannya di sini itu enggak enggak bareng bos soalnya kalau bareng itu nanti keberatannya di pembelian pakannya mungkin teman-teman para pembudidaya ikan gurami khususnya untuk budidaya gurami sendiri yang bikin berat di proses pembudidaya itu rata-rata di pembelian pakannya bos pembelian pakannya sendiri kalau ikan gurami kan memang ada jatahnya jadi per seribu ikan kita harus menghabiskan pakan ikan itu sekitar 25 sak bos 25 sak itu per seribu ikan dan ini kan per kolam 4000 4000 jatahnya pakan ikan sampai panen itu harus 100 sak, ya. Padahal harga persaknya kan pasti naik terus. Sebelumnya harga pakan merek ruby pertengahan bulan kemar pertengahan tahun kemarin ya, itu kalau nggak salah sekitar persaknya untuk min 2 itu dua kalau nggak salah. Hmm. Sekarang kan sudah naik Sudah naik sekitar 278 nah, Tinggal mengalikan saja Kita buat tren aja Katakanlah e, Dinaikkan lagi 280 280 per saknya Padahal satu kolam kita bisa menghabiskan 100 sak jajah paka sendiri Untuk satu kolam ini aja Sudah sekitar 28 juta Belum nanti bibitnya bos Bibitnya mungkin katakanlah 4 juta sudah cukup. Kalau teman-teman soalnya harga bibit sendiri kan dipengaruhi dari jarak dekatnya pengiriman juga, sama langganan apa enggak juga itu. Harganya mungkin saya buat itu 4 juta. Per kolam biaya bibitnya 4 juta, biaya pakannya 28 juta. Jadi per kolam biaya bibit sama makan itu aja sudah 32 juta. Belum biaya listrik, listrik mungkin saya buat rata-rata saja. Soalnya di sini kan kolamnya kan banyak. Jadi per kolam kita modalnya sudah 30 jutaan. Panen asumsinya 2 ton, 2 ton harga 30 ribu. Harga 30 ribu 2 ton sudah 60 juta. Mungkin ringnya sekitar 30 juta kurang. Itu keuntungan kita selama 10 bulan masa budidaya jadi teman-teman biasanya keberatannya memang di pembelian pakannya bos dan mungkin bisa dicampur dari pakan lain e, pakan lain mungkin maksud saya seperti daun-daunan itu daun talas atau daun singkong itu bisa itu sebenarnya kalau menurut saya pengalaman saya pribadi ya ya bisa nambah bobotnya cuma presentasinya itu enggak banyak bos itu malah cepat buat air kolam itu menjadi keruh kalau terlalu banyak di daunan itu dan masa budayanya pasti mundur. Itu nggak bisa sampai 10 atau 1 tahun, maksimal nggak bisa. Pasti 1 tahun lebih baru bisa panen. Oke, Jadi asumsinya seperti itu, Bos. Mungkin video-video selanjutnya akan saya bahas soal budidayanya sendiri. Yang perlu diperlukan setiap satu kali budidaya, satu siklus itu apa saja, nanti saya akan bahas. Cuma yang saya bahas ini hanya satu kolam ini aja, ini kolam yang menegati panen bos Sebagai gambaran ya seperti itu tadi, untuk biayanya pakan itu yang berat, memang harga pakan setiap siklusnya masih naik, harga per tahunnya juga itu. Dan masa budidaya ikan gurami memang lama kurang lebih satu, satu tahun lah untuk siklusnya. Satu tahun baru kita panen. Belum lagi kendala-kendala ataupun penyakitnya Kendala di musim penghujan Itu terus penyakitnya yang sering dijumpai cacar Itu pasti teman-teman sering menjumpai hal tersebut Terima kasih teman-teman Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini Semoga bermanfaat bosku Dan teman-teman silahkan bisa komen Ataupun di-share ke teman-teman yang lain Para pemula juga bisa silahkan nonton Ataupun yang ingin berkunjung di rumah saya silahkan bosku Selamat rumah saya tetap ini di wilayah Prambon bos Prambon, Nganjuk, Jawa Timur Nanti dicek di Google Map ada nanti. Silahkan teman-teman kalau ingin berkunjung sini Kita bisa sharing bareng bos Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh